Halo guys, kita kembali lagi bawa modal receh sekarang ya Modal yang sangat-sangat receh 25.000 perak aja ya bosku Kita pakai modal gratisan bosku Dari line bonus ya bosku Kita modal, modal receh aja Semoga kita dapat yang mantap-mantap hari ini Seperti biasa bro Kita coba acak-acak dulu Tombol-tombolnya silahkan dicobain Pastikan setiap tombolnya Berfungsi dengan baik ya bosku kita langsung gaskan dari pola Menggunakan pola quick 10 ya boski Quick atau spin cepat 10 ya Tentangan aktif dan double change juga aktif Alright Apa kabar saudara-saudaraku semuanya dimanapun kalian berada Dari Sabang sampai Merauke Dari Pulau Miang sampai Pulau Rote Oke, okay, brother Semoga sehat selalu ya jangan lupa hari ini oh lewati layarnya tadi gua belum coba aktif ini kita coba di uh, kalau begitu kita coba di ini ya uh, tanpa centang kanan ya tanpa lewati layar ini soalnya ini turbonya juga hmm, mantap nih langsung gila Drop di luar bosku uh oh, yo iya tuh sensasional di luar ya bosku sudah terbukti banget kelihatan banget bahwa di sini itu website yang paling gacor ya ngetv-nya itu sangat gacor udah terbukti banget di luar aja langsung dapat sensasional ya bosku sayangnya kita nggak bisa pakai bed besar karena kita pakai modal yang sangat receh 25.000 perak gua nggak berani gua nggak pakai akun yang dikasih dari bandar atau apalah semacamnya itu di website yang gua main ini nggak ada pakai akun-akun palsu atau apa segala macam makanya gue ga berani, gue gua pake uang asli, gue pake uang real jadi makanya kita main dengan slow aja ya boski ya kita main dengan santai-santai, kita main aman karena modal yang kita pakai itu adalah uang ya boski walaupun gratisan, kita coba berharap bisa uh, menggunakannya dengan baik ya supaya bisa dapat menghasilkan cuan hari ini bosku ya soalnya gue liat RTP gue mainin ini sekarang ini lagi tinggi bosku RTPnya sudah lumayan bosku sudah naik di angka 78% bosku sebentar lagi masuk ke 80% ya bosku dan feeling gue sepertinya sih sudah mulai masuk di 80% cuma ya Cuma ya, hmm, mantap kali 8 anjing dari konek ini, kali 12 juga Nggak ada konekin, aduh 20-an pecah itu Zeus, Zeus uh, biasa begini kalau kita pancing dengan apa spin cepat seratus kali itu pasti gini Itu dapat petir-petir yang petirnya kita titip tapi ya jarang pecah ya buat dia Tapi inilah cara gue kalau gue mau pancing, hmm, mantap jangan pasti yang konek kita mau pancing dapat skater bosku ya kalau di pola yang receh-receh yang tadi ya pola-pola yang 30 10 ya terus eh 20 itu enggak dapat ya kita langsung pancing 100 ya kita lihat probabilitasnya kita lihat sama uh, uh, pecah apa-apaan kayak gimana bosku ya sambil kita cek-cek bosku kalau misalnya ini udah modalnya sudah menifis ya kita stop aja jangan sampai dihabiskan 100 semoga ya mudah mudahan langsung disampa sama spin gratisan ya bosku ya sama skater gratisan semoga aja juga skater gratisannya bukan skater goncos sih ya, bosku oke kali 12 yang kali ini bosku masa iya kali 12 berkali-kali lewat cuman hanya lewat aja Kayak ngeledekin gitu ya, mulai ini. Ya. Anjir sinyal gue coy What the fuck man Padahal gue pake sinyal 4G nih ya Ini gue main pagi-pagi bosku Jam 9 jam gacorin gua gue mainin nih Sekarang gue main pagi-pagi bosku Semoga aja walaupun pagi-pagi Masih masuk ya bosku Sepertinya sih ini Sudah habis ke riset ya om Oh, ayo, oh, nya semalam sudah kelihatan dan sekarang sudah mulai naik lagi Dan kemungkinan besar ini puncaknya ada di jam 11 atau jam setengah 12 belas bosku ya. Dan biasanya ini bisa terulang di hari selanjutnya bosku ya. Kalau hari ini gue ini nih bosku, pasti hari selanjutnya juga sama bosku hari ini jam 11, besok jam 11 juga bosku jangan meracau eh, RTP tertingginya bosku kalau misalnya RTPnya besok ternyata tidak tinggi di jam 11 berarti itu hari kedua ya bosku ya. hari pertamanya hari sebelumnya waduh kembali lagi sorry sorry sorry ya sorry sorry brother semuanya kembali kembali ini hmm mantap bosku jebret emang paling enak itu ngelep jam pagi-pagi gini, -pagi ya abis bukan langsung yoi coy coy coy pecah di luar celok banget bosku jebret tambahin lagi kali empat jadinya lumayan 29000 bosku Auto sensasionalnya di luar terus ya bosku. Enggak perlu dapat free spin kita udah dapat di luar ya masuk Dan modal gua sekarang sudah jadi 60.000 bosku. Gila gokil nggak tuh asli. Parah heh. Jelasin ya. Enak banget kalau gorengan pagi-pagi ini ditemani kopi hangat dan beberapa gorengan bosku. Ada gorengan bakwan, ada gorengan. Yang tempe ada tahu juga dan ada risol bosku risol gulung bosku mantap sekali ditambahin kaliannya sayang saya kerjanya cuma 130 pengah tak apalah tak ayalah nggak apa-apa yang penting kita masih profit bosku karena yang kita cari adalah profit ya bukan rongkat bosku jangan sampai kita rongkat ya bosku ya, kalau rongkat dia ya, udah bosku next lanjut lagi di malam hari seperti biasa juga bosku ya. Kalau nggak malam hari gue biasa main di siang hari. Jarang sekali gue biasanya main di sore hari karena sore sore biasanya lebih baik enaknya kita jalan-jalan ya bosku. Jalan-jalan sore bersama anak dan istri tercinta bosku. Kalau yang belum punya anak ya dibikin dulu anaknya bosku ya Kalau yang belum punya istri ya jangan jangan ajak jalan-jalan istri orang bosku Nanti kena hajar, kena debok sama suaminya bosku ya Langsung ajak dia, ya. ajakin cewek lu langsung ya Kita jalan-jalan bosku, cari suasana healing healing taiku cing bosku ya. Oke, kita coba taikin di bed 500 ya Karena modalnya sudah lumayan Sudah dapat 50000 di atas 50000 ribu Jadi gue beranikan diri untuk Untuk menambah bet-nya, bosku Karena dari tadi, bet 250 sangat bapuk ya bosku Tidak dikasih skater gratisan ya bosku Tidak dikasih spin gratisan Tapi dikasihnya pecah di luar atau trot di luar bosku oke coba kita buy spin aja lah bosku itu ya, ya kita coba buy spin aja kalau misalnya sulit-sulit kayak gini tapi ah ya kita buy spinnya di turbo ya bosku jangan diikuti oke insya semoga aja kita cek hari ini bosku ayo muda. Uh ini dia kan benar kan Aku kan tambahin lagi ketek doang angkat Jelus, Bu. Saya doain angkat Jelus. Aduh, cuma 10 ribu rupiah saja bosku. Tapi su, lum, sudah lumayan dapat support kita ya bosku ya, super. 10 ribu lima ratus. Ayo, ini gue positif banget sih pasti ini kita balik modal. Habis balik modal kita langsung bawa curian, bosku ya. ya. Lumayan lah, daripada lumayan mau kasih cuan yang mantap ya. Tapi terus kalau kita sudah dapat cuan kita langsung cabut aja ya, bosku. Karena modal 25.000 kalau sudah dapat kucap. Sebetulnya sih sudah dapat profit ya bosku tapi belum jadi apa? Apa bosku lebih baik kita bisa kabur di angka 75.000 atau kalau dikasih sama Zeus di 100.000 ya itu sudah lebih dari cukup bosku ya kita langsung cek, kalau udah dapet 100 ribu bosku langsung cabut kita karpur ya kita bawa kabur uangin aja langsung kita wede bosku nice banget oke okay, nice banget oke, okay, the best emang nih kake jasya terbaik kake oke, okay, anjir anjir anjir anjir yuk dasken, kali 16 tadi ayo mantap cuma dua ribu doang bosku untuk masih ada sisa lima lagi kita lihat ya so coba ditambahin lagi kakek jangan sedikit sedikit lah malu malu makutanya unik dong bosku ini dia momen yang kita tunggu-tunggu terjadilah sekarang sensasional bosku oke fix banget kita habis ini pasti kita WD ya bosku ya jangan terbawa nafsu jangan terbawa emosi dan rasa raku sih ya, bosku ya jangan sama ya ngantraku, terus kita wdi aja di sini. Oke, okay, thank you banget buat kalian yang selalu support gue dan mencari like, comment, dan subscribe di tunggu komennya di kolom komentar. Thank you, see you guys semuanya, bye bye.